Halo semua, um, kita sekarang bergabung uh, lagi dengan sesi berikutnya dari Future Force Fast 2020 yang temanya adalah Facing the New Normal. Nama sih Gita Syahrani, kali ini saya mewakili Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari yang mewakili kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia nih yang peduli sama pembangunan Lestari. Pas banget, hari ini kita akan mewawancarai atau ngobrol-ngobrol sama salah satu kepala daerah yang juga sangat menginspirasi dalam menghadapi pandemi saat ini. Um, acara ini diselenggarakan oleh... Uh IYKRA atau sebuah platform yang membantu individu maupun korporasi untuk menjawab tantangan bisnis melalui data dan teknologi. Kali ini kita membuka diskusi dan perspektif baru mudah-mudahan supaya UMKM, Talents teknologi dan teman-teman semua yang ikutan uh, dengerin hari ini bisa mengerti tentang tantangan yang mungkin bakal harus dihadapi secara permanen oleh teman-teman. Jadi kita semua bisa nggak cuma bertahan pada saat pandemi ini tapi juga bisa beradaptasi dan berhasil untuk masa depan. Acara ini juga lupa bekerja sama juga dengan salah satu platform donasi favorit saya donasi bagi rata yang adalah peer to peer wealth distribution tool di sini donasinya beda jadi teman teman bisa lihat langsung um, QR code atau yang ada di uh, screen sini terus bisa langsung di scan dan uh, nanti teman teman bisa akan otomatis dibawa ke link donasi bagi rata atau bisa juga langsung ketik aja bagi rata.id terima kasih juga untuk semua sponsor utama cloudera Monroe, dan sponsor lainnya juga uh, bagi rata sebagai donation partner data science indonesia sebagai community partner dan juga juga media partner kita tempo.co serta info komputer serta semua pengisi acara yang sudah membantu acara ini bisa terjal uh, dijalankan secara lancar dan juga mudah-mudahan bisa menemani ngabuburitnya teman-teman nih di sore hari ini jangan lupa ya kalau emang seru banget posting di sosial media pasang hashtagnya at Hashtagnya Future Force past 2020, hashtag lagi, siap hadapi perubahan, bisa hashtag lagi, sebar semangat dari rumah. Nah, saya sepertinya nggak perlu memperkenalkan terlalu dalam nih pembicara kita di sesi kali ini. Karena Bapak RK ini adalah Bapak Gubernur saya, kebetulan KTP-nya masih KTP Jawa Barat, Alhamdulillahnya. Dan um, sudah sejak... Uh, Lama sekali kita mengikuti uh, kiprahnya Pak RK dan tim dari Provinsi Jawa Barat untuk mengedepankan data dan teknologi. Kita pengen dengar langsung nih dari Jawa Barat sendiri pengalamannya bagaimana sih investasi jangka panjang dalam bentuk data dan teknologi ini ternyata bisa jadi modal yang sangat luar biasa di tengah-tengah situasi krisis seperti pandemi. Kita persilakan dan sambut saja langsung Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Terima Halo kasih, Kang Emil, kita. kumaha damang Kang? Ketemu lagi kita Kang. Lalu kita ketemu lagi membicarakan hal-hal yang optimis dan layak untuk menjadi referensi mungkin ya. Iya, benar. Mudah-mudahan uh, bisa sharing nih bahwa kita tidak perlu uh, putus asa sekarang ini justru saatnya untuk semangat ya Kang ya. Uh, mau mungkin uh, Kang Emil mau langsung paparan? Ya, singkat saja materi uh, diskusi ya. Mm -hmm. Jadi uh, COVID ini kan mengubah cara hidup kita, jadi siap-siap pasca COVID akan lahir the new normal. Nah, the new normal ini yang harus kita definisikan oleh semua pihak. Tapi uh, dalam situasi darurat, pemimpin adalah orang pertama yang harus ambil keputusan. Dan tidak semua keputusan itu adalah keputusan yang menyenangkan, seperti halnya orang sakit, dikasih obat batuk rasa stroberi atau obat batuk hitam. kadang-kadang nah, kita dalam situasi tertentu memberikan obat batuk hitam pahit, eh, dibenci, tidak disukai, tapi memang perlu. Nah, hari ini saya mengalami hal itu, mencoba memberikan obat pahit, tapi saya berkeyakinan lahir batin perlu, sehingga apapun eh, resikonya harus kita mitigasi. Nah. COVID ini kan penyakit kerumunan, ada kerumunan, ada COVID, tidak ada kerumunan, tidak ada COVID. Kemudian, selama kita tidak punya vaksin, maka daya hidup kita adalah gaya hidup yang betul-betul harus drastis berubah. Penyakit seperti COVID ini banyak, tapi sudah ketemu vaksinnya, maka dalam sejarah manusia, ya hidup kembali normal nah tapi definisi normal kita ini uh, sebenarnya bisa didefinisikan apakah pasca Covid setelah punya vaksin seperti sejarah-sejarah sebelumnya atau uh, kita betul-betul berubah nah di Jawa Barat ada lima prinsip yang kita pergunakan dalam merespon pandemi Covid satu adalah uh, responsif leadership kita enggak pernah nunggu namanya situasi darurat kayak kita lagi Uh, ada di sebuah apa, hutan belantara yang kita tidak tahu apa binatang buasnya, ya kita waspada merespon serangan-serangan yang datang dalam jarak dan waktu dekat. Dua, kita mencoba selalu transparan, ini bagian yang diskusi kita. Lebih baik kita dibilang jelek, setelah itu ya kita hadapi realita itu. Gimana, kira-kira begitu ya. Nah, jadi uh, dari awal kita bikin apps speakobar, itu untuk memberikan rasa trans, apa semangat transparansi agar semua orang bisa menggunakan data itu untuk ambil keputusan. Buat saintis mengambil data untuk menghitung prediksi, buat kami untuk melakukan blokade RT RW mana yang kena positif, buat warga bisa melakukan kewaspadaan, dan lain-lain. Nah, data ini adalah masalah utama bangsa Indonesia. Carut marut bansos safety net Salah satunya adalah data. Sampai hari ini aja ber, beberapa minggu data dari bawah masih berantakan. Saya mau ngecek data ke pusat dibatasi hanya 500 data per hari padahal yang harus dikonfirmasi jutaan data. Jadi kalau diceritain panjang lah tapi poinnya ada di situ. Ketiga kita mencoba scientific bagi saya sudah sampaikan apapun keputusan Jawa Barat terkait Covid karena ini masalah darurat kesehatan harus berbasis yang namanya data yang valid. Ketiga, menc berikutnya mencoba uh, untuk inovatif, ya uh, menggeser PT DI, PT Pindad untuk bikin apa namanya, ventilator, kemudian biofarma bikin PCR. Berita terbaru, Mbak Gita, ditemukan di Bandung, startup yang bisa bikin rapid test sendiri. Alhamdulillah. Jadi ini Bandung, Jawa Barat punya semua yang dibutuhkan dalam perang kesehatan. Ventilator bikin sendiri dari 500 juta ke 15 juta, PCR bikin sendiri dari impor dari Cina bikin di biopharma, RDT juga dan lain sebagainya. Nah kemudian terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif makanya tema minggu ini saya menggeser dari pembatasan sosial menjadi solidaritas sosial. ya Bahwa ini perang bersama, kita ini bela negara yang punya uang, bela dengan uangnya membantu masyarakat dan negara, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya waktu bela negara menjadi relawan, dan lainnya adalah bela negara dengan disiplin. Nah, poin utama adalah pasca Covid ini, menurut saya ada akan ada beberapa perubahan yang saya yakini. Satu, kita akan menjadi contactless society. Ya Terjemahkan kalimat ini dengan semua urusan, kalau bisa VKOM, kenapa harus meeting, kira-kira begitu. Kalau bisa, uh, Kelasnya jarak jauh, kenapa harus rame-rame berkumpul. Kalau bisa beli digital, kenapa harus jalan kaki ya, e commerce -nya. Kalau bisa ngecek kesehatan online dulu dengan AI, kenapa harus ketemu dokter, kira-kira begitu. Dan kalau bisa jaga jarak di kelas, yang tadinya sekelas 36 mungkin harus kita evaluasi dari sisi pendidikan. Itu satu fenomena menurut saya akan lahir pasca covid yang kedua akan hadir uh, apa the uh, the sense of food security itu akan naik ya orang nggak akan asal makan lagi nggak merasa jago-jago lagi makan seranggalah, makan apalah dan sebagainya ya itu menurut saya uh, kesadaran akan uh, makanlah secukupnya makanlah yang pasti-pasti aja itu akan menjadi tren baru uh, termasuk isu halal juga mungkin akan Mendapatkan porsi uh, yang lebih utama di pasca covid ini, uh, salah satu apa jaminannya? Makanan ini betul-betul sehat dan aman, kan? Kira-kira begitu. Yang berikutnya akan lahir juga, menurut saya, the new economy. Nah, the new economy ini uh, salah satu yang sudah terlihat konkret ke saya mbak adalah periduan. Bisakah saya busa, buka pabrik di Jawa Barat? Saya bilang ya, boleh-boleh aja, Pak. Kenapa? Pasca covid ini kami sudah meyakini, kami enggak bisa konsentrasi di satu tempat. Selama ini kami ngejar murah aja. kami buka pabriknya di Cina, kira-kira gitu ya. Sekarang gara-gara begini, bisnis kami berantakan, kami punya kesimpulan, the new business pasca covid ini menurut investor ya, kami harus menyebarkan pabrik-pabrik kami sebanyak-banyaknya, supaya kalau ada satu daerah nanti kena lockdown, kena suatu peristiwa lagi, maka kami tidak kolap. Nah, isu uh, uh, apa, diversify locus bisnis ini akan menjadi juga the new economy di pasca covid. Uh, selain the new economy, dari sisi digital commerce akan melompat luar biasa. Uh, nah, ada catatan dari uh, Universitas Pajajaran, justru pada saat covid ini yang bertahan adalah yang uh, fundamental ekonomi, yaitu pertanian. Perikanan, peternakan, dan logistik. Uh, jadi uh, empat sektor ini ternyata tanda kutip paling kuat, ya. Jadi akhirnya kembali ke piramida paling bawah urusan perut itu ternyata bisnis yang akan paling bertahan karena pada akhirnya kalau sudah ada apa survival of the fittest maka Urusan perutlah yang akan menjadi pola baru. Ada sebuah eksperimen memberi makan dua tikus ya, memberi makan dua tikus dengan porsi makan yang sama setiap hari. Pada saat tikusnya masih dua, itu pola sosial si tikus ini baik-baik saja. Tiba-tiba tikus ini karena satu betina, satu jantan, akhirnya kawin, beranak-pinak, tapi eksperimen makanannya tidak berubah. Lama-kelamaan dengan jumlah yang banyak, Pola sosial sitikus ini berubah, yang tadinya baik-baik saja, ada yang sudah mulai marah-marah, uh, gitu ya, ada yang sudah mulai gila, memakan badannya sendiri, ada yang uh, kemudian mati, ada yang sakit, ada yang kurus banget, dan sebagainya. Sehingga itu contoh lah, si kasus ini bahwa pola sosial kita pun akan berubah pada saat urusan perut ini menjadi uh, sebuah emergensi. Jadi terakhir dari saya akan ada perubahan dari sisi sosiologis masyarakat akan lebih berempati ya jadi akan ada namanya menurut saya humanity beyond borders jadi sudah kita nggak akan ngomongin lagi itu negara mana karena di Cina ada masalah kita harus siap-siap nanti datang ke kita kayak covid nanti jadi kalau nah sekarang misalkan di Taiwan ada virus baru katanya ya dari tikus apa dari apa gitu. Nah, itu sekarang, maka pola kita merespon akan berubah. Itu tidak akan menjadi masalah Taiwan sendiri. Ya, itu akan ya. menjadi masalah Indonesia juga, walaupun baru titik awalnya di sana. Belajar dari COVID, ini jadi empati akan lebih tinggi, rasa kemanusiaan kita akan lebih kuat. Jadi, itu sisi-sisi positifnya. Nah, yang berikutnya juga, apa happiness ya? Happiness dalam sisi sosiologis ini juga akan menemukan definisi baru lah. Orang akan mencari cara-cara kebahagiaan uh, tanpa harus mengandalkan orang lain. Uh, seperti saya menyaksikan anak saya yang sekolah di rumah, betapa tiap hari mencoba kreatif. Bikin masakan sekarang jadi uh, chef, kemudian melukis, kemudian main piano, kemudian ya anak-anak yang main game yeah. dan sebagainya. Akhirnya ada pola-pola happiness yang dulu E, mungkin tidak didapatkan e, menemukan e, eksplorasi. Nah, itulah kira-kira menurut saya ya, the benar. new normal yang dalam pandangan saya akan hadir, di mana pemerintah Jawa Barat juga akan merespon itu. Tapi e, kami akan selalu relevan. Apa itu relevan? Ya, menggunakan teknologi sebagai parameter dalam merespon. Maka kita dari awal saya menjabat sudah ada program namanya Digital West Java. Mm -hmm. Justru kita mulai dari desa digital. Jadi mengintroduksi revolusi digital di daerah yang jauh dari digital. Kalau saya perkuat hanya kota udah biasa. Makanya di di mana di Jawa Barat ya agak relevan nih sebelum yeah. COVID dan setelah COVID sekarang akan berlangsung. Yaitu contoh e fishery Mbak. Kita ya. ngasih makan ikan sekarang pakai HP. ya. Jadi kalau dulu pakai tangan, mungkin kotor tangannya kan, ya. ngambil si makanan, dilempar-lempar, cuci tangan sebagainya. Sekarang itu pakai drum, di dalam drum ada makanan, pijit HP ada sensor, pakai internet of things, terus si drumnya melontar makanan. Itu terjadi sebelum COVID. Poin saya setelah COVID justru tren uh, evisery ini akan menjadi the new normal di level desa. Kuncinya berarti pemerintah Jawa Barat harus memperkuat infrastruktur internet di desa, ya. mengedukasi bagaimana kepala desa bisa curhat, bisa kritik, atau apa langsung ke kami. Maka itu akan menjadi tekad kami pasca COVID, memperkuat infrastruktur teknologi di seluruh wilayah, sehingga the new normal uh, akan kami siapkan backbone-nya melalui kesiapan teknologi. Kira-kira ya. itulah ya. Yeah. Termasuk terakhir, uh, PSBB kan membuahkan hasil positif ya. Uh, ngukurnya dari mana? Data lagi, data berita yang paling gampang lah. Pasien sekarang turun, bagita Gita. Akhir April pasien kami 430, sekarang yang dirawat hanya 300-an, turun 100-an. Ini berita baik buat dokter dan yeah. perawat kesehatan. Uh, kenapa uh, itu? Kemudian kita gunakan pakai ways ya untuk mengukur pergerakan orang. Ternyata yang taat hanya 48 persen. Padahal target kita orang yang seliweran itu maksimal hanya 30 persen. Tapi Waze ini nggak cukup ternyata karena Waze ini kan harus register dulu dan sebagainya. Kami butuh memantau teknologi yang bisa memantau semua HP, termasuk HP yang tidak smartphone, bisa nggak diukur GPS pergerakannya dan sebagainya. Dapat tukang bisa ternyata udah ada gara-gara Covid ah. baru tahu. Oh gitu. di dari Telkomsel, di dari Indosat menawarkan teknologi nge pergerakan orang. Maka berselingkuh pasca Covid susah sekarang. <laughs> nah, harus lebih uh, script ya. Para istri akan meminta layanan <laughs> telepon seluler, tolong lacaknya HP suami saya kemana aja. Jadi akan ada uh, itu uh, apa dan itu sudah terjadi ada yang membahas secara serius ya. Uh, love affair after COVID, jadi menarik kita uh, dan ada berita kecil lah mengakhiri hmm. omongan saya, iya. tingkat, tingkat kehamilan naik di Jawa Barat, jadi Wah, wow, ada generasi baru ini ya pada saat iya, pandemi ini ya Kang, COVID-nya negatif, uh, hamilnya positif gitu, <laughs> Itu kita. terima kasih banyak Kang Emil. tapi tadi yang perlu di highlight mungkin karena waktu kita nggak banyak, um, hanya bahwa Jawa Barat melihat data dan teknologi ini sebenarnya sebagai investasi jangka panjang yang sudah dimulai bahkan sebelum covid ya Kang ya. Jadi ibaratnya pada saat krisis seperti ini, yang dilakukan adalah semacam menuai benih yang sudah ditanam sebelumnya ya. Ya, saya punya slogan untuk itu dan selalu saya sampaikan ke kawan-kawan di Pemprov, good data, good decision, bad data, bad decision. Uh, ya, jadi kalau saya dikasih data, pas-pasan pasti kualitas keputusan saya sebagai pemimpin buruk ya e, tapi kalau datanya bagus maka e, kita bagus contoh sekarang ya e, dilemanya Oh apa direlaksasi e, transportasi umum KRL masih boleh Menteri perindustrian mengizinkan pabrik buka walaupun bukan bidang di kan rumit nih Kenapa karena e, pandemi covid ini satu sisi orang ingin kesehatan menjadi nomor satu. Di sisi lain, ekonomi nggak mau mati. Nah, ini menggabungkan dua ini tuh nggak mudah. Ya, Jadi, ya. berapa dosisnya kira-kira begitu ya? Dosis ekonominya supaya kita nggak mati ekonomi, tapi juga nggak mengganggu penghilangan si virusnya. Nah, ini kenapa? Makanya, saya bingung karena datanya. Tadi, kembali lagi ke data lagi ya. Datanya yang diekstrak oleh teknologi ini tidak lengkap, sehingga memutuskan mana boleh tidak boleh ini. Uh, nah akhirnya saya punya kesimpulan kemarin oleh sebuah keilmiahan juga uh, bahwa selama psbb ini 30 persen pergerakannya ya. ekonominya bolehlah pilih-pilih sesuai dengan ekonomi lokalitas. Jadi di Pangandaran banyak uh, fishery beda dengan di uh, Bekasi yang banyak jasa maka yang dikecualikan ya sesuaikan dengan karakternya. Yang penting 30 persen pergerakan tidak diganggu supaya pemutusan COVID di kerumunan bisa terjaga. Nah, ini kan very scientific ya. Jadi, uh, based on data, mencoba memenangkan perang ini, uh, tapi kira-kira gitu, good data, good decision, yep. bad data, bad decision. Oke, okay, good data, good decision, bad data, bad decision. Terima kasih banyak, Kang Emil, sudah banyak sharing, dan tadi mungkin saya uh, tugasnya jadi sangat... Uh, mudah nih karena semuanya sudah sangat terstruktur, sudah ada lima pilar yang dikedepankan oleh um, Jawa Barat dan juga ada beberapa prediksi tadi ya bagaimana sih new normal itu akan sebetulnya langsung diintegrasikan kepada rencana pembangunannya Jawa Barat sendiri Terima kasih banyak insightnya Kang Emil, sebelum kita berpisah boleh mungkin uh, minta izin untuk foto bareng Oh iya Gimana Supaya caranya? bisa, nanti uh, kita tahan pose aja, posenya tiga uh, detik aja, jadi aku hitung 1, 2, 3, terus kita freeze gitu, tiga detik ya Kang ya. Oke okay, teman-teman yang mau langsung ikutan foto bareng, silakan ya, tahan posenya, 3, 2, 1. Siap, makasih banyak Kang Emil, sampai bertemu lagi, semoga ya, sukses kasih. terus Mudah dan... Ya, PSBB, Dan kalau ada 30 ilmu, ilmu ya? dari webinar ini kabari kami ya, biar dapat oh, iya, ilmu baru dari anak-anak. Ya, makasih ya. Iya, terima kasih banyak kang Emil, Hatur Nuhun Oke okay, teman-teman, jadi Future Force Fest 2020 ini akan tetap berlangsung baik di hari ini maupun besok tanggal 9 Mei dan akan diramaikan oleh total lebih dari 25 ahli dari berbagai bidang. Tadi sudah ada kepala daerah diwakilkan oleh Kang Emil, lalu juga ada berbagai macam uh, bidang keahlian yang diwakili oleh teman-teman speaker lainnya dari bisnis, dari data, dari teknologi, riset dan policy berbagai macam sumber. Jadi ikut sesinya jangan lupa IY. KRE Connect, itu hashtagnya, dan juga bisa langsung buka aja websitenya nya IYKRE.com untuk tahu tentang program-program lain. Jangan lupa, teman-teman, dilihat uh, QR Code yang ada di situ dan bisa langsung di-scan supaya teman-teman bisa donasi peer-to-peer -peer bersama dengan bagi rata. Siap hadapi perubahan, sebar semangat dari rumah. Saya Gita Syarani dari Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Undur diri. Selamat sore dan selamat berbuka puasa.